Halo semua sahabat youtuber dan pemirsa teman-teman dimanapun berada Perkenalkan saya dari pemilik akun channel Alika 3 Kebakaran Indonesia Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video-video saya selama ini dan yang comment, like, dan subscribe dan harap maklum video-video saya yang sudah saya upload ke channel Alika Tiga Kebakaran masih dalam tahap belajar terus-menerus uh, mohon dukungan teman-teman semua untuk mendukung channel saya ini uh, like, share, dan subscribe juga kenapa saya membuat akun channel dan judulnya Alika Tiga Kebakaran Indonesia teman-teman jadi karena saya latar belakangnya dari seorang praktisi k 3 khususnya di bidang penanggulangan pembakaran dan saya seorang instruktur jadi video-video yang dari hasil saya mengajar teori maupun praktek saya akan share ke channel saya dan teman-teman boleh menonton yang terkait dengan kecelakaan kerja juga ataupun ada beberapa video juga yang di dari konten terkait dengan bidang saya. Kenapa saya buat video, video apa aku channel YouTube ini yang terkait dengan kebakaran teman-teman? Ini khususnya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua pemirsa semua khususnya para social safety dimanapun berada. Karena belakangan ini saya lihat banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran miris sekali ya, hampir setiap hari terjadi kebakaran di seluruh Indonesia terkhususnya di Jabodetabek itu banyak sekali kasus-kasus kebakaran kenapa terjadi kebakaran teman-teman, ada dua faktor yang sering paling terjadi yang pertama diakibatkan karena hubungan arus pendek listrik atau porcelating listrik yang kedua akibat ledakan tabung gas atau kebocoran tabung gas, ini yang sering terjadi dan yang lebih, dominia, lebih dominan, akibat kebakaran tersebut, lebih banyak dari akibat hubungan arus pendek listrik. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kebakaran kalau sudah terjadi, itu dampak kerugiannya itu langsung terlihat. Atau benda, bahkan korban jiwa. Nah. Jadi, tips dari saya, teman-teman semua, sobat Serti, dan teman-teman di mana pun berada, Pastikan penggunaan instalasi listrik itu Tertata dengan rapi Penggunaan kabel yang sesuai dengan standar SNI atau Standar Nasional Indonesia Tidak menggunakan beban yang berlebihan Nah ini seringkali karena penggunaan beban listrik yang berlebihan Penggunaan stop kontak steker yang berlebihan ditambah lagi tumpuk-tumpuk Karena kelebihan beban terbakar meleleh ada pemicunya di situ, bantai meju. Akhirnya terjadi kebakaran. Ini yang sering terjadi. Terus instalasi listrik yang kurang bagus. Nah, ini juga mempengaruhi nah, kabelnya tergigit tikus, ataupun terkena dengan gesekan besi atau tiang di dalam rumah atau di gedung pabrik industri dan lain-lain. Ini yang sering memicu terjadinya kebakaran. Terus tidak ada pemeriksaan karena penggunaan kabel itu ada masa atau usianya. Ya, sama seperti kita menggunakan kendaraan bermotor, nah ganti fanbelnya berapa tahun sekali ganti ban, nggak mungkin kita nggak ada penggantian seperempat tersebut. sama juga dengan penggunaan listrik, instalasi kabelnya, nah itu perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik, ini sering kali terjadi maupun itu bangunan industri, pertokoan, mall, dan gedung-gedung pemerintahan, instansi pemerintah, ini terjadi. ini sangat miris sekali. jadi saya sebagai seorang praktisi ketika kebakaran dan alikat tiga kebakaran yang berkecipung di bidang itu ini sedih melihatnya jadi saran dari saya itu itu yang terkait dengan listrik yang kedua, akibat kebocoran gas nah ini kebanyakan karena kebocoran gas ukuran 3 kg ini banyak yang salah kaprah tidak mengetahui teman-teman sobat seperti semua dan teman-teman dimanapun berada penyebab utama, faktor penyebab utama kenapa terjadi kebakaran dan ledakan akibat kebocoran gas ini ledakan tabung gas sebenarnya bukan tabungnya yang meledak teman-teman semua perlu ketahui pertama tipsnya untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran nah, nanti saya akan share video terkait dengan penggunaan tabung gas ukuran 3 kg yang aman dan selamat nah, nanti bisa uh, cek nanti di video nanti teman-teman Ini saya akan masukkan nanti di videonya nah, saya akan tambahkan cara penggunaan tabung gas yang aman dan selamat Pertama kalau tips pertama ketika masuk dalam semua sebuah ruangan ketika tercium bau gas, yang pertama teman-teman lakukan tidak boleh menyalakan lampu atau mematikan lampu. Itu hal pertama dilakukan, tidak boleh menyalakan lampu dan mematikan lampu. Nah, Bapak Ibu. Tabung gas ini seandainya meledak, berapa ton kotanya? Ini satu ton. Ini lima ton. Yang biru 10 ton. Seperti di keluarga kemarin daset, teman <tuh> orang meninggal, ya seketika. Lalu sana yang meledak ini terbunyi, Yang <tuh> bawahnya lima meter, yang ini sepuluh meter, yang biru dua puluh meter, Jadi tinggi sekali. Nah, lalu bagaimana cara memasang regulator di tabung gas? Caranya jangan ditekan, nggak boleh. <tuh> <tuh> ya. Apabila bawa ibu menekan, maka akan ngos berbunyi gini. Nah, ya, kita kasih nada. Oke, okay. kenapa jangan ditekan? Kita boleh seng. Ini tembaga, seng sama tembaga kalah seng. Makanya jangan ditekan, Akan ngos. Akhirnya orang pakai karet, ya, nggak perlu gitu, itu, Bu. Itu pembodohan. Ada juga suruh tukang gas, rata-rata tukang gas memasang rata -rata di botol. Gimana, kalau Bang Ibu suruh gas? menekan kan ya? Besok-besok ibu bapak harus aja ngitung gas. Karena saya <tuk> suruh yang Jangan ngitung gas, bapak ibu harus bisa. Oke? Nah, regulator, semua regulator kita bisa pakai yang penting SDI. &E. Ingat SDI &E bukan SMS. Hmm. SDI. &E. Gantilah kalau sudah jelek, kalau sudah beleketek, sudah minyak, sudah hancur, jangan dipertahankan lagi. Ini yang membakan ledakan tabung gas. Jangan dipertahankan cuma 2000, betul? Oke, kita pasang. Mau yang kecil apa yang besar? Kecil aja ya, ya. <laughs> Kita pasang ya. Oke. Okay. Dimasukin caranya ya. Dimasukin lalu digoyangin. Dimasukin tuh baru digoyangin, kan? Okay. Oh, okay. <laughs> ini cara masaknya. <laughs> Selama ini memasang memasak telur gimana? <laughs> Aku. Penting ya. Oke, okay. bagaimana yang bergas? Kita pasang yang bergas sama juga. Jangan ya, sembar. Ya, adil ya. Dimasukin, terus jadi. Lalu goyang dia ya, clip itu. Oke? Bawah dia. Sama aja kayak. Enggak usah ditekan berarti Jangan ditekan. Oke? Okay. Nyalakan, Pak. Selama ini memasak nugget gimana? Ditekan. Okay. Ya, jangan ditekan ya. Cukup dimasukin lalu digoyangin. Oke? Okay. Kita nyalakan ya? Iya. Nyalakan. Nyalakan. Eh. Ai nah ya, seandainya makas. tidak menyala apa jajakan bapak ibu? diketuk-ketuk betul, nanti sambungnya ya, jelaskan kabur ya hmm. seandainya dia menyala di kompor bapak ibu ketuk-ketuk ini oh hmm. my god oke okay. hmm. percaya eh. oh, iya iya nah, eh. ya. eh. begitu caranya oke, kita akan masak air masak ikan masak apa pun setelah kita memasak yeah. kita mematikan nggak matikan ya. ya. kalau memasak mematikan nggak matikan habis ini matikan saya mau tanya bapak ibu aman nggak ya ini aman aman, aman. aman. nggak ada yang bilang enggak saya memang bilang katakan nggak ini hanya kompor tok ya? yang mati ya gasnya masih ber oh, berjalan mengalir. ini mengalir ada makanan nempel dikit tikus yeah. ya bocor gak? bocor karena minyak panas itu bocor. nah seandainya bocor. iki tikus bocor ya, bocor ya katakanlah tikus ya. kalau saya undang tikus kan ya. mungkin katakanlah. bocor, bocor. bocor. Nah, ini kau dapil meledak muda meledak, nah, ini sering terjadi atau di depan ya? kalau sudah bocor begini bapak ibu gak sampai satu kampung bapak ibu harus bisa ya mau apa apa apa, apa. Usah begini aja oke okay? jangan, okay. okay, jangan panik kalau bapak ibu panik meledak, ya? Jadi jangan panik oke okay? ya? begini paham paham ya paham meledak Tadi saya sudah bilang, dia ya begini meledak tadi apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sana meledak kita buang sregas. Dalam 10 menit ini nanti dicabut meledak nih. 10 menit. Hmm. Kalau ini 10 menit kada cabur meledak, maka oh, buku -buku kita cabut. Kan, ya, kan. belum enggak tahu. Begini. Jadi begini. Ini 10 menit kali cabur meledak nih. Bapak jangan dah, Bapak takut. Ya Bapa! Allah, Bapak. Oh my God. saya cuma sandiwara, nggak apa-apa kok. Sabu gas itu berdarah kok. Iya itu kepanikan kita, kepanikan kita kok. Lama, ah, kemuru mana dapat yang satu kampung? Kalau ibu tidak bisa kok. Ya gini. nya. Oke. Okay. Kita lihat yang kecil, bagaimana yang besar? Yang besar sama besar. Sepuluh. Oh, Oke, okay, paham? Jat, oh, oh, oh. Ya. Ya. Nah, mulut api begitu mah. Ya. Ini lah meleleh nggak? Meleleh, melele, jatuh kan? Iya. Jatuh am ya. meleleh-meleleh kayak ibu ini. Tiang. Iya, iya, Pasti teriak habis nih. Meleleh, meleleh, meleleh, meleleh,